sampai Kakak mau belanja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Leslor dimanapun kalian berada di kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar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 ada sebuah unggahan spesial banget dari om kevin Pasalnya kita lihat aja di unggahan di instagram pribadi miliknya om kevin semalam mengunggah sebuah postingan bareng ayah kejora ya wow alhamdulillah tentunya om kevin bisa bertemu kembali dengan ayah kejora sekian lama tentunya tidak berjumpa Ayah Kejora ke Turki dan saat ini Tentunya beliau sudah bisa bertemu kembali Duh, so sweet banget ya Dukungan dari Om Kevin Selalu saja tulus Untuk keluarga besar Lesti Maupun keluarga besar Rizky Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Om Kevin Di postingan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu kangen, Alhamdulillah ya Allah Bisa bertemu lagi dengan Ayah Kejora Dengan sehat walafiat Alhamdulillah yang mudah-mudahan selalu sehat bahagia terus untuk mereka amin ya robbal alamin banyak sekali juga di sini tanggapan komentar yang diberikan dari para fans Leslar yakni dari akun Instagram Nur Nurjana 999 mengatakan dalam kolom komentar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat semuanya Amin doaakan terbaik para ya, mudah-mudahan selalu kompak selalu Solid mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk keluarga besar dari Lesti dan Rizky Bilal. Dan selanjutnya, juga ada unggahan spesial banget dari akun Family Unsur 23 Di sini kita lihat bahwa repost kembali unggahan dari Kobas, atau Basuki Serojo Ya, sebelumnya Kobas mengunggah sebuah pertanyaan dari salah satu fans di sini kita lihat persahabat ya pagi semuanya tanyakan sesuatu kata Kobas dan kita lihat ada sebuah pertanyaan kapan ketemu lagi sama kakak dedek kok sekalian collab dan katanya ada bisnis baru katanya tuh ini ada jawaban dari Kobas Koko Pasuki Serujo menjawab Collab terbaru sama kakak Rizky Bilarkan King Banana Crispy ID Sundoin ya Collab sama kakak dan dede Alessi Kejora bareng kok Chris Instagramnya kokgaisya ya Katanya itu persahabat ya Tuh persahabat ya Tentu kita akan disuguhan vitamin Kolaborasi Leslar Bersama kok Chris bersahabat ya Mudah-mudahan saja dia Ada kabar baik dan kejutan bahagia Kita makin gak sabar menentikan vitamin-vitamin bahagia yang disuguhkan oleh Kopas, Kokris, dan Leslar ada sebagai kalimat juga dituliskan lewat caption dalam postingan tersebut udah gak sabar nih pengen lihat bisnisnya kakak Bilar, Dedek, Lesti bersama Basuki, Surojo dan Kokris semoga semua yang bisnis mereka jalankan itu sukses terus amin, masya Allah banget ya selalu mendoakan yang terbaik dengan tulus untuk idola kesayangan kita banyak juga komentar dan tanggapan yang sangat positif. Ada komentar dari akun Eni Lupiawati mengatakan, Amin, apapun itu semoga berkah dan lancar. Dan selanjutnya komentar lain diberikan dari akun kami.175. Amin, terima alamin, semoga barokah Yakoba, lancar rezekinya, Amin, masya Allah banget, ya selalu saja ada dukungan yang sangat luar biasa dari fans-fans sejati idola kesayangan kita Kita berikutnya ada gemes banget ya postingan foto tuh tidak elast ekspresinya mirip banget sama anak kecil ini wow gemes banget ya para ya Masya Allah luar biasa idola kita ini selalu saja membuat bahagia Apalagi dengan prestasi-prestasi yang selalu ditorehkan oleh Dina Lesti Membuat kita semakin bangga padanya Alhamdulillah idola kita bukan kaleng-kaleng Idola kita adalah multi talent bersahabat ya. Masya Allah semakin bangga dan semakin bahagia sekali Selalu mengidolakan Lesti Gejora maupun Rizky Bilar dan tentu selanjutnya ini ada yang lebih uh, ada yang lebih cute banget ya dari iklan shopee nih persahabat ya unggah saja nih aduh tuh kakak Bilar ini lagi ngelepon dari alasi ke Jorah persahabat ya dari alasi lagi belanja katanya itu masya banget ya dari alasi sangat cantik banget tuh mereka tidak bisa berkata-kata lagi nih persahabat, ya saat melihat penampilan idola kita Masya Allah banget yang luar biasa Pokoknya jangan sampai kelewat, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan dedek laci dan kakak Bilar Di acara Sopi persahabat, ya tanggal 11 nanti Idola kita akan hadir dalam acara tersebut yuk Kita doakan yang terbaik mudah-mudahan Dede dan kakak Bilar Ini selalu diberikan kesehatan dan kelancaran amin ya Rabbal Alamin, iklan ini pun direpost kembali oleh Icon Lesti Bilar Gallery Underscore. Ada kalimat kalian juga yang dituliskan: "Jangan lupa ada mereka di Shopee tanggal 11 November tuh, diingetin lagi bersama aja, jangan sampai lupa." Untuk standby terus karena tanggal 11 bakal hadir. Idola kesayangan Dada Lasti dan Kakak Bilar di acara shopee 11.11 .11. Yuk dukung dan doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Kita masih menunggu kejutan dan gambar baik selanjutnya Persahabat mudah-mudahan ada kejutan bahagia terbaru di pagi hari ini Tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya